diunggahan IGS di Ayah Kejora luar biasa membuat postingan tentunya ketika oleh Kejora tampil of Ernie di acara pernikahan Masya Allah kau Allah mudah-mudahan selalu sehat untuk adalah kesayangan kita ada kalimat caption yang dituliskan juga oleh Ayah Kejora Pak sahabat asing ya, sehat gelis atlasi Kejora tuh kata Ayah Kejora Pak sahabat ya Doa baik mudah-mudahan selalu sehat untuk bumil Dan BBL-nya juga selalu diberikan kesehatan Dan selanjutnya persahabat ya Kita digegerkan sebelumnya Tentunya ini momen ketika Leslie kejorah pingsan Dan banyak sekali ini ada info persahabat yang Bahwa Leslie Kejora ini hanya prank persahabat ya Dan kita lihat ternyata ini bukan prank persahabat, ya. Ada sebuah, tentunya, pernyataan dari uh, Kak Dede Prawira, persahabat yang diunggah oleh akun Ahansperleslar. Perhatikan, di sini ada sebuah kalimat pesan atau komentar juga yang diberikan oleh uh, Kak Dede Prawira. Coba dipakai dulu nalar dan nuraninya, ya, sebelum ngetik dan berasumsi itu lagi hamil. Pada bilang, prank kalian pikir serendah itu, tim kita bikin konten. Dan tadi ada banyak yang hadir yang ngomong duluan ini prank siapa? Gua nggak terima yang nyembarin begini. Yang katanya tuh persahabat yang bilang prank siapa sih? Sorry banget, ngetik di pikir dulu. tuh hari kalau nggak punya otak persahabat ya itulah kalimat yang disampaikan oleh uh, Kadek Prawira persahabat ternyata Dedek Lasti pingsan di acara of air tadi itu bukan prank persahabat ya. Yuk kita berpikir positif. Dan tentunya mudah-mudahan Dede alasi selalu diberikan kesehatan Amin Ya Rompat Alamin Dan berapa singkat tersebut juga Banyak sekali komentar dan tanggapan yang diberikan Dari akun suami saya Aslim Sukubadang Sudah yuk malah jangan geramein Prank atau enggaknya kita doakan Kesehatan bumil Karena sebagian banyak yang komen Kalau hamil kenapa dibolehin kerja Tapi banyak gak tahu Kalau dedek sudah taken kontrak sudah yuk jangan diramein tuh persahabat ya. yuk kita berpikir positif tentunya kita doakan saja untuk kesehatan Bumil cantik kita dan berikutnya kita lihat juga persahabat ada sebuah unggahan nih masya allah ada ya. ada di channel youtube nya rans entertainment yuk yang belum nonton silahkan mampir ke rans entertainment karena ada vitamin bahagia dari debu mils ya empat Bumils sultan kumpul di rumah Anda Rani Masya Allah mudah-mudahan selalu sehat dan selalu bahagia dan jangan lupa sahabat ya kita selingi juga nonton vlognya Kakak Bilar nih kita wajib dukung support yang terbaik untuk idola kesayangan dan selanjutnya juga di sini ada info penting dari Pak Otis ya di akun Instagram pribadi miliknya Baru saja mengunggah sebuah postingan info soal cinta abadi Leslar nih Wow cute banget ya kakak Pilar Kayaknya sepertinya ingin kasih service untuk Lesti Kejioran Sampai ditutup pintu mata dari Lesti Kejioran Dan kita lihat juga dari sebuah kalimat yang dituliskan oleh Pak Otis Lewat caption bersabat ya cinta abadi Leslar Tetaplah setia bersamaku minggu tanggal 10 Oktober 2021 jam 16.00 Waktu Indonesia Barat Wow, makin gak sabar Episode kali ini Membuat kita semakin penasaran Mudah-mudahan ada kejutan jutaan cirukan Vitamin manja dan kabar baik Langsung diberikan dari idola Kesayangan kita Dalam pusingan sebut juga Persahabat, ya langsung Banyak komentar dan tanggapan Dari fans Yakni dari aku, Nur Nurfitri Hidayani Mengatakan Yuk, gaskin Katanya tuh semangat banget ya Udah gak sabar pastinya Fans menunggu menantikan Karya-karya terbaik Dari ini kesayangan kita Dan berikutnya juga persahabat ya Kita lihat nih Wow, ada Sebuah live Instagram dari Bang Andlin ya Masya Allah banget Tentunya doakan saja Jangan sampai tentunya kita Berasumsi ini itu persahabat yang tetap fokus dengan kesehatan bumial cantik kita Mudah-mudahan memberikan kesehatan dan dilindungi dari orang-orang yang tidak baik Masih menunggu kejutan dan kabar baik selanjutnya Tetap stay tune dan tontonin channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate selanjutnya Ini untuk informasi di malam hari ini Bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar Bagi ucapkan terima kasih